cek cek cek ya yuk yuk balik lagi bersama Otong spinner ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita Formode 120 ribu saja Kita coba bantai-bantai Olympus ya seluruhnya Semoga kita dapat JP JP Mantasnya Kita coba main di v 2400 saja ya Double yang aktif dulu Kita coba quick dulu 50 kali ya seluruh ya Eh, yang bertanya kita main di mana kita main di rtp-8000 uh langsung dapat scatter dong rtp-8000 emang gacor bos langsung kita gas kena aja semoga kita profit profit manisnya ya slur. Ayo kasih paham bos bunga konek kuning boleh atau biru turun satu lagi Oh enggak mau kaldu-kaldu yang lumayan di awal, -awal. Uh, hijau konek dulu merah boleh biru anjir ngomong. mau Aduh-duh-duh bagi mantap ungunya ikut ungunya ikut nah ungunya ikut kuningnya ikut biru boleh dong nih Aduh kuningnya kurang satu anjir melemainnya tabel udah empat Risa 10 vp karena cincin jadi merah jadi dong merah jadi dong anjir mantap hijau boleh kuning boleh waduh tambelnya nih lumayan-lumayan nih udah sebelah aja masih sih sangat lagi ya seluruh ya kita coba tarik profit profit manis ini yang bertanya kita main bagaimana kita main DRT besle mati bersih terus terkait sampai Santoro jaga dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas umumnya jadiin dulu atas cincin kasih petir dong anjir nggak mau cincinnya nggak mau jadi ya di sini WD berapapun dibayar lunas pastinya seluruh cuma di sini RTP gamenya live, Jadi buat kalian yang semua, lalu saya ingatkan sebelum bermain, selalu cek RTP gamenya biar kalian bisa profit-profit mantap. Sobat saya, ya tadi saya bermain di RTP 92 lumayan tinggi juga makanya cocoklah buat kalian-kalian kalian semua. Situs-situs macam ini, situs-situs yang RTP gamenya live. Nah, kayak yang lain cuma tempelan-tempelan jam doang. Kalau ini kalian reset. Per menit per detik itu naik turun sesuai dengan rate rate gamenya sendiri. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RPL 8.000. Untuk linknya saya baru di pin komennya seluruh ya. Langsung ke pencarian coba saja. Aduh, ayo lagi. <tuh> Aduh belum. Nak boleh, hijau boleh, hampir kuning, laut ungu jadi sih mantep nggak mau lumayan seluruh ya. 330 frisbee pertama ya semoga kita dapat frisbee, frisbee isi daging lagi anjir baru sekali baru kelar frisbee kita dapat frisbee lagi emang gak nih nih cepat 8 ribu kasih paham dong anjir hijau jam pasirnya jadiin anjir nggak mau lumayan tambah dua sisa masih banyak aduh Aduh biru nggak mau juga anjir nggak hmm, mau kuning aci nggak mau lelalalalala us konekin dulu us yuk kuning merah boleh hmm. kali 10 konek kuning atau hijau hijau dulu kuning turun dong dua lagi Aduh kuningnya kurang hati, anjir cuma lumayan sur kabar udah 15 konek-koneknya konek. yuk us. kasih yang mantap-mantap kasih jbjb JB, mantap us Oh ya tadi kita masih di 50 kuik ya sur jangan lupa ih mahkota jadi dong anjir mahkota jadi dong atas mahkota kasih petir boleh uh hmm. lumayan sur 25 kali 18 hmm, 460 anjir anjir kita tadi masih di 50 sur. double belinya aktif kita membibet 2400 ya suri ini belum kelar free spin eh, belum kelar putaran udah dapet dua kali free spin ya sur ya ini tanda-tanda JP ini kelihatan buat anjir kali 12 konek ungunya satu lagi boleh turun anjir ungu-ungu konek uh, ungu hijau konek ah beda lagi guys ayo anjir mantap ungu boleh hijau boleh hijau oh, hijau kasih dua lagi dong nah gitu loh set hmm nanggung-nanggung banget sih cuma lumayan sih jadi tradisi main main main main busnya lagi lumayan gacor ini us us Oke sisa tiga Kristen lagi dua lagi konekin dong ini enggak mau satu lagi Aduh nggak mau konek lagi Aduh lumayan lumayannya ya udah naik 100,1 dari modal 120 ini masih di 50 quick belum kelar tadi baru pertama dapet free-spin terus dapet free-spin lagi emang seluruh rtp8000 emang situs gacor tersolid santai jaga dunia akhirat buruan buat kalian semua yang bisa langsung cobain untuk linknya saya taruh di pin komen ya seluruh dan ragu jangan bimbang mainnya cuma di sini karena cuma di sini rtp gamenya live makanya tanda-tanda gacor tanda-tanda itunya selalu ada jadi buat kalian semua kalau saya ingatkan ya sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian enggak rungkat-rungkat banget kalau kayak gini kalau mainnya di situs-situs kayak gini kayak RTP 8000 kan RTP gamenya live makanya yang lain cuma tempelan makanya kadang kalian bisa dikasih rungga kalau di sini enggak kalian sebelum bermain cek RTP-nya dulu kalau RTP-nya emang lagi hijau di bawah 80 persen langsung gaskan aja nih saya profit-profit apa ah, kabar jadi ya. yuk ungu jadiin dulu ungu lah ungu dulu Nah, Aduh gurih atas mahkota anjir nggak mau hmm, ini masih di 50 quick belum kelar 50p harus kasih yang manis-manis lagi dong Hmm. Ini kelar 50 quick kita langsung auto kabur saja karena sudah profit lumayan ya seluruhnya. Karena tadi kita bawa modal lumayan 120 ribu dan naik sekitar ya 900an. Udah lebih dari cukup sih kalau buat saya. Jadi kelar wispin ini mau naik mau enggak kita langsung auto kabur saja karena momen-momen muntah Zeus itu terjadi hanya sekali dan selalu saya ingatkan momen-momen WD momen-momen profit itu jangan disia-siakan kita bermain itu mencari profit mencari WD jadi jangan selalu terpaku dengan jp besar asal udah lima kali modal enam kali modal itu masuknya udah profit bisa langsung gaskan WD seluruh jadi selalu utamakan WD ya seluruh di back game nya kita coba cari-cari lagi ini semoga ada free spin Cisa 9 kalau nggak ada kita langsung gasten kabur saja lah biar profit profitnya nggak turun di bawah sejuta gitu kan lumayan gitu loh modal 100 malah malah dapat skater dong kasih isi kasih tambahan diman dikit lah biasa masih paham yuk yuk yang mana us-nya mana, us? mana us? kuning dulu atau ungu boleh turun hmm kaldu-kaldu pertama ya seluruh ya kaldu petir kaldu pertama ini aduh kuning susah ngungus susah telur hmm. itu dulu boleh kuning sih merah merah ya jadi nus nah mantep terus yuk anjir atas gelas kasih petir dong enggak mau anjir kira kau mau tadi mengangkat mau ngangkat loh dulu, aduh ah, atas belas kasih petir lagi, ungu dulu, kuning dulu boleh kuning dulu kuning anjir nggak mau, cuma lumayan ya sur, tambah delapan kali 6000 lumayan lah, ini buat tambahan-tambahan semoga kita profit profit lebih dari ini ya betul, Ya. terus sedikit lagi, ini ya. hmm, ungunya sekalian, ya. mantap ah, atas cincin kasih petir dong, cincin jadikan sekalian biru atau hijaunya sekalian anjir enggak mau 10.000 kali 12 lumayan 120-an ya yes, seluruh kita hari ini profit lumayan ya yes, seluruh karena mainnya cuma di rtp8000 buat kalian semua yang penasaran pengen coba langsung gas aja linknya saya taruh di pinggongan mesut Biru duduk nah mantep atas kelas kasih petir Aduh lagi guys lagi lumayan uh. lumayan profit kita hari ini. Kita coba hari profit profit lagi. ayo terus. tambahin lagi. tambahin lagi. Hmm, lumayan. kuningnya dulu. Hmm, lumayan yes, Lord, ya kita profit lumayan ini. 300an lah lumayan lah. langsung gaskan WD aja ini keluar putaran tadi kita coba main di quick 50 kali dua, udah dapat tiga kali free spin terisi semua, Rah, mantap mantap tuh usus -us yang di rtp sampai gue emang mantap seluruh. buruan gas kena aja langsung, jangan ragu jangan bimbang buat kalian semua. langsung gas cobain aja, jangan ragu intinya. kalau main usus di sini mantap. yang penting, yang penting selalu cek RTP gamenya ya sebelum bermain ya tuh hmm. ya, ya, terima kasih yang sudah menonton saya akhiri video pada hari ini terima kasih jangan lupa like comment subscribe nya bye bye